Merujuk hasil dari Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar, TBS, Sawit Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim, untuk perhitungan harga TBS sawit pada periode 2 Juli 2022, 16 hingga 31 Juli 2022, menetapkan harga sawit umur, 10 tahun turun Rp61, 4 per kilo menjadi Rp1,769,76 per kilo, yang ditetapkan pada Jumat, 29 Juli 2022.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 Sawit umur 5 tahun RP167437/kg, sawit umur 6 tahun RP169186/kg, sawit umur 7 tahun RP170170/kg, sawit umur 8 tahun RP171475/kg. Sementara sawit umur 9 tahun RP174907/kg dan sawit umur 10 tahun RP176976/kg. Di mana harga minyak sawit mentah, CPO, ditetapkan RP8,467,09 per kilo dan harga kernel, inti sawit, RP4,420,39 per kilo dengan indeks K85,43%. Sekian harga sawit untuk tanggal 31 Juli 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.